teman-teman selamat siang kita berjumpa lagi dengan vlog dari uh, kunjungan Ibu Yala Senastri dari puslapur Marinir uh, untuk memanen buah jeruk ya. nah ini masih ada lagi nih ya, Ibu Tatang sudah memanen gua apa ini namanya gambas atau apa ini? Oke teman-teman kita terus berlanjut mengeksplor lahan yang dipunyai oleh bapak jaenul anggota Puslatpur rekan kita juga yang memerlukan tanahnya untuk ditanami pertanian pangan. Ya, saya mengingatkan kembali bahwa luas tanah yang dipunyai yaitu 7.000 kurang lebih 7.000 meter persegi. Nah, sekarang ini Bu Tatang sedang memanen buah jeruk. Nah, ya sayang ya. Sampai jatuh-jatuh ini ya. Untuk teman-teman ketahui. ini. Nah, Yo, ini yang yang suka bapak-bapaknya sambel jeruk. Nah, ini bisa konfirmasikan juga. menambah imun, menambah imun. Nah. banyak sekali teman-teman jeruknya sampai pualan ibu-ibu ini nunggu Bubakio masih dalam perjalanan Oke, kita berlanjut ke Ibu Saroni. Nah, untuk Ibu Saroni juga memanen buah jeruk, didampingi uh, Letnan Jupri. Nah ini, Bapak Jupri juga nah, lagi memanen buah jeruk. Nah, ini Ibu Saroni, rekan-rekan. rengosnya Pak apa? ya itu rengosnya masih belum putih. Pak kalau ini sudah, nuhuh luput dari apa namanya? Panen. Musimnya, karena kalau memang sampai nah, satu ini, pon, karena... sak -sak pun dapat. Artinya satu, satu ini dapat ya? Bukan. Kalau udah dipanen. Kalau waktunya bukan aja, musimnya. Musim. Satu pohon ini dua saat. Oh, satu pohonnya dua saat. Eh. Ya, itu. Eh banyak banget. Satu pohon dua saat. Ini kan anu, ketinggalan bunga ini. Bunga iya. sudah bunganya bunga Yang bunga itu nanti yang itu yang, yang dikatakan itu. musimnya itu yang pas bunga itu anu. Nah, gitu itu tapi ya gitu kalau musim harganya murah ya murah nah ini rekan-rekan yang dipanen oleh jeruk, Bu Saroni jeruk. jeruk yang masih segar langsung dari pohon tadi kalau Bu butatang yang mengambil yang yang sudah jatuh-jatuh kan sayang daripada terbuang kalau masih bisa dimanfaatkan ya bahwa oh, mau rencana mau bikin sirup sama Bu Saroni sirup jeruk mungkin nanti kalau sudah jadi ada rekan-rekan yang mau uh, pesan jus atau sirup sirup jeruk untuk menambah imun bisa kol-kol ke Bu Roni atau Pak Saroni Ya nah, mohon maaf ya, ini kata-katanya ini masih dalam tahap belajar ini vlog aman Oh nah, yang jatuh diambili butong? Yang di sana itu Pak Tatang. Kalau guys cek Pak Andan. Tim editing, puslat Purmar. Masio suaranya eleg, sapi bang lagi hebat bang. Wah oh, suara aku ndak ndak tahu api nul, cempreng atau Nah, kita <laughs> mending pemain nyanyi mending nggak usah nyanyi lah. itu paling bagus suaranya itu kalau pas lagi diam. Lah, ya kan, tuh rekan-rekan. bagi slip belum tahu masih ya. pribadi nganu bang lo masih di sini rekan-rekan ya Tidak tahu saya sering duit maut sama saya kok hmm. nah ini pohon pepaya oke okay. nah itu bu tatang yang sebelah sana itu bu saroni sedang bergerak iya tadi ku mau ambil sih buri ku papat sih ku mau katesi sampai tipangan codot kan eh? eman yang sodako yang sana dan belakang itu yang krowak dan oke sementara sampai di sini dulu nanti untuk kelanjutannya menunggu begini, vlog gitu berikutnya ya. Oke selamat siang panen buah eh ulangi panen terong di kebunnya Panen terong. itu nah, ketahanan ini. pangan. Nah. Mantap. dipimpin oleh Letnan Jupri Pemang. dari Puslatpur. rumah sini, cuman waktu itu harus dibeli semua, harus dibeli semua. dulu kan saya mau mau nempel, nempel bukannya apa nempel? Hmm. Nempel itu ya pinjam. Nempel itu apa? Pinjam sementara. Beli sedikit. Beli sedikit, oh. beli, beli itu ngambil, ngambil sedikit ya. Iya ngambil Artinya di Artinya nggak boleh nah waktu itu kan ini pemerintahan waktu itu. Jadi, Jadi ini lahan punyanya Bapak Jainul Bapak Dimanfaatkan untuk ketahanan pangan. Dengan menanam sayur-sayuran. <tuk> Oke, temane jeneng tetanggae opo persahabatan? Hmm. Dengan lu, hmm. Bang. Hmm. Ah. Cinta -cinta. Nah. Ah, itu udah izin, itu nanti bisa kita ambil. Bang, Ini kesono ta, Bang? Ini. Ini man, kan. ini. Api jadi, ya, ini ya untuk rekan-rekan, ya, kebunnya, punyanya bapak Jainul, anggota Puslatpur Marinir, dimanfaatkan untuk tanaman ketahanan pangan, yaitu sayur-sayuran, ini terong, dan di sebelah utara sana, ibu-ibu sedang panen cabai. Uh, untuk ini, ada bapak yang membantu untuk menanam uh, ketela rambat. Nah, di sebelahnya lagi ini ada uh, Kebun pepaya ya punya juga punya Bapak Jainul Ini pohonnya saya hanya bisa ngambil ke pohonnya Nah ini ada yang Yang sudah Sudah masak Nah akhirnya apa? Nah begini Nah kalau begini Nah ini rekan-rekan ya saya perlihatkan Untuk Buah pepayanya yang sudah Bisa Dipanen ya ini sudah berwarna Kuning Ada satu dua ya Alhamdulillah Nah ini pohon pepayanya Punya Bapak Jainul Ya di atasnya ada pepaya bisa dipetik iya sudah saya laporkan tadi ini yang siap untuk panen nah ini ada tiga ini satu pohon yang bisa dipanen nah, sedangkan ini Pak Tatang sedang berlanjut untuk memanen eh, terong Nah ini ini rekan-rekan hasil terongnya sudah satu timba Nah, ini juga ada pohon pisang juga Oke, ini iya. pohon pisang ada air, ada air. pohon pisang ya di belakangnya pohon pisang ada uh, ini tanaman mungkin uh, jahe eh, Laos mungkin ya untuk bumbu masak ini ya untuk bumbu masak sebelah kanan, nah ini sebelah kiri juga. Ada Tumpang Sari ini tanaman jeruk. Ini jeruk. Nah, itu juga jeruk terus sampai belakang sana ada jeruk. Nah, untuk rekan-rekan semua mungkin bisa melihat hasil kebunnya. Bapak Jainul nah ini, ini. nah ini Lenan Jubri sudah membawa hasil panennya Buah pepaya sama Sayuran terong nah, Kalau untuk rekan-rekan yang mau ber, Berminat silakan meluncur Dua bulan lagi mungkin bisa Untuk ketela rambatnya ini panen Sekarang sudah bisa diambil Bang. Oh ini katanya Coba belionya, ya Kalau dia tergantung ya bisa panjangkan iya. Tela, nah, lambatnya di di bisa dipanen di agak beda ah. e. E. E. E. Itu ini ]ary. ada semacam oh, iya, pari ini. Pari. Pari, pari. gambas atau kalau nggak tahu ini sejenis apa ini. Pari Ay, di anu dipetik ini Aa, bu. ini ibu-ibu kan juga mama, ini? mau <acho> Nah, ini Bu ini sedang memanen atau ini sejenis sayuran apa ini ya untuk sementara begitu aja untuk rekan-rekan semua uh, mungkin lain waktu bisa diinformasikan Bang, terus, Bang. Kalau -teru satu jam kok tak udah di <gulungan> Oke, oke, oke, lanjut. Ada perintah untuk lanjut memvideokan lahan ketahanan pangan punya An Kopka Marinir Yainul, anggota Puslatpur Marinir 3 kos Marinir. Ini kalau Nah, ini ada tanaman yang sudah dipanen oleh Bu Tatang juga. Nah, ini ditemani sama Ibu Saroni, Serka Marinir, anggota Denprip Puslatpur Marinir tiga ini Nah, ini kalau mungkin ada yang mau. Jeruk untuk sambel atau apa ya ini. Di maju ketahanan corona. Nah, ketahanan corona katanya belinya ini hmm. sampai sampai jatuh-jatuh ini teman-teman jeruknya ini sampai jatuh-jatuh lama nggak bisa memanen ini sampai banyak-banyak yang jatuh ini. Nah, ini ini juga ini banyak sekali ini. Mungkin kalau ada yang berkenan mengutip bawa ke pasar dijual ya bisa menghasilkan tambahan untuk belanja di dapur ini oke selanjutnya kita terus mengikuti uh, safari dari bui-buyala puslatpur marinir 3 ke tempat uh, lahan ketahanan pangan punyaannya kopka marinir jainul anggota bus Latur marinir tiga kolp marinir kolatmar. mar wis <tutut> bro iki wolu wolu wolu ikono sing dipangan codot ikon no? lewetan ono sing dipangan codot dan di, di sebelah yang sana pepayanya ada yang dimakan kelelawar dan codot. Ini saya tunjukkan mungkin ada buah pepaya juga yang di belakang. Nah ini juga ada pohon mangga di belakangnya. Ah, maaf ini ya tanahnya ini. Saya berawa-rawa ini, becek ini, saya mau masuk ini, saya coba mungkin ada jalan untuk ini, saya mau repok untuk rekan-rekan supaya tahu, nah ini, nah ini pohon mangga, dicampur dengan ini pohon sengon, sengon juga, nah untuk kalau panennya mungkin minimal 4 tahun, 5 tahun, baru bisa dipanen, untuk kayunya bisa di jual ini ya kalau luasnya saya nggak bisa memberikan secara rinci, mungkin bisa saya tanyakan nanti kepada Bapak Jainul untuk luas tanahnya yang dipunyai diperuntukkan untuk ketahanan pangan dimanfaatkan Oke, rekan-rekan, kita kembali ke ibu-ibu sama bapak-bapak yang sedang panen. Nah, ini hasil panen yang dibawa oleh Bapak Tatang sampai dua timba ini enggak kuat isinya ini. Ya, teman bro, langsung nanti, di bu. kasih oke oke oke. nah ini untuk ibu-ibu mau -ibu berkenan untuk memanfaatkan buah jeruk yang jatuh-jatuh tadi mungkin bisa untuk dipanen wah oh, ini ah, ini, Bapak Janu ini yang punya <laughs> ah, mohon maaf Pak Janu bisa tanya sebentar ya mau kan kurang lebih tanahnya ini luasnya berapa Pak Pak Janu 7400 Oh ini teman-teman bisa ditanam macam-macam sehingga kalau Kawan mau petik monggo datang ke sini. Nah, Salam kabak. Ya bang kabak. Ya ya, ya ya. Bang Ari pada bang Ari. Ya. Bang Mukti, bang Soleh. Ya. Ini hasilnya ah, ini. ini. nah ini. Ini. Nah, ini. ini. Nah, ini. Oke. Cuci tak kumpulkan dulu. Cuci genai ibu. Ya nah, itu. Itu, nah, itu tadi rekan-rekan ya penjelasan dari bapak Zainul yang punya lahan seluas 700 meter persegi tuh ulangi yang punya luas tanah sekitar 7000 kurang lebihnya 7000 meter persegi di depan rumahnya nah, ini ibu, ibu mau rencana mau panen Bukan rencana, sudah dipanen kok. panen jeruk panen jeruk nah, ini sampai buah pepayanya dimakan kawa-kawa ini rekan-rekan kawa -kawa ya. Oke, sementara itu saya cut sementara. Nanti kalau ada yang lain nanti saya informasikan. Selamat siang. Rekan-rekan kita kembali lagi untuk membawa hasil panen uh, ketela rambat ya ini masih dipersiapkan untuk Bapak datang untuk bisa diangkut berdua ini rencananya ini sama saya ini uh, untuk kameramen juga bisa uh, membawa nah. Oke, okay. nah ini bisa ganti bro. Kono, terus enak bro. Ya sementara ya hasilnya ini ya diangkat ya. Terus sampai terus empat ini. Oke okay, rekan-rekan, nah, ini hasil panennya untuk kameramen ini membantu ini membawa hasil panen ya. Ini menuju ke tempat pengumpulan hasil panen. Ini rekan-rekan ya. Satu keranjang masih ada yang belum di, diambil masih anu masih banyak. Baru. Anu nah, Ini ibu-ibu sama Pak Binhar, Letnan Jupri. Oke, okay. nah ini sementara itu aja untuk rekan-rekan ya hasil panennya gelombang pertama. Kalau kita nembak pasti ada gelombang. Ini panen gelombang pertama ini ketela pohon ini, eh, ketela rambat. Sekarang ini dibilang rumahnya Pak nggak di situ. Nah, ini yang ya. ya harus ke rumah Pak ini ya, rumah ke Ditar, Karung plastik. Uh. Kono ya. lurus Aku Bang. Aku bisik bisi nang sopir itu. <tuh>. Liat tol, liat ini nang tol Jadi hey, rekan-rekan datang lagi nih panen yang kedua anu, ini. ini. Nah, ketela ini rambatnya rupanya. dari Pantang. tanah. Saya itu gini, tak Punyaan, Bapak kota, Kalau dia itu seandainya oh, Kopka, ya niat ini maaf, Niatnya, maaf, niat, maaf, niat maaf, tapi nanti ada yang Sarah kasih, maaf, ya Oh, Jadi, mau buah Wah, merebut mereka-mereka nah ini lagi istirahat di Saung kalau orang Jawa Barat namanya Saung ini ya kalau orang Jawa mungkin apa ini gazebo atau kubuk. apa ya. kubuk kubuk. Nah, kubuk atau Saung ya bisa untuk relaksasi penenangan pikiran pijat nah, itu meses meses ge Bu ini namanya apa Bu yang panjang-panjang Bu buah Bu sayur ini apa, apa ini apa? Iya Bu apa Iya ini ini buat nah, untuk rekan-rekan ya eh, bu, mungkin ada yang eh. tahu ini buah apa namanya ini tebakan ya? Ya, ini ada challenge ini ya nanti langsung kasih di kolom, komentar ya. Kasih di kolom komentar ya di bawah ini ya Oke okay? untuk vlog berikutnya menunggu Masih perintah jangat, ya, Selamat siang. Uh, selamat siang rekan-rekan, selamat uh, ketemu lagi dengan episode episode vlog berikutnya Ya ini kita sudah vlog uh, memberitahukan, menginformasikan bahwa hasil panennya sudah dimasukkan ke mobil ini nah, Ini adalah rambat tadi yang kita baru panen Terus di dalamnya ini ada terong, nah disini ada apa, ya, tempat tanaman apa tadi ya? Yang tahu silahkan kirim komentar, nah untuk jeruknya ada di depan, rekan-rekan ya. Oke, antara informasi hasil panen dari ketahanan pangan. Dari lahan gunanya Bapak Jainul sudah masuk di mobil Ini saya tutup ya rekan-rekan Nah ini Ibu sudah pamitan Kita kembali mengucapkan terima kasih banyak Kepada Ibu, kepada Bapak Jainul nah, Ini Pak ya kita semoga kita semua sehat selalu untuk rekan-rekan ya main terima kasih kita belajar sampean sih masuk